ini lagi jalan-jalan guys dorong, dorong, guys ini, ini, ini, nah, Ayo guys. Ayo guys. Guys, anak ini, ini, ini, Nggak boleh, nggak boleh kesini nggak boleh kesini nggak boleh ini barang-barangnya rusak nggak boleh nggak boleh ininya ada ada tulisannya nggak boleh sini di luar X. keluar bisa ini bisa ini tuh oh uh. naik jalan sana jalan sana iya naik naik naik naik ayo dorong ya dorong yuk uh. uh. ini bobo ini tidur tidur tidur di sini tidur tidur tidur tidur bapak, ya, tidur ya tidur nggak boleh Bapak Emang nggak boleh dede yang tidurnya halo halo eh, tetes halo oke, okay, oke okay. obat, obat ini obat, ini ruang dokter ini hospital Bwang dokter tuh ambulan sini ambulan ambulan. Yowii yowii selesai selesai. Itunya ambil bawa maskernya maskernya masker masker pakai. nya kayaknya rusak <laughs> Aduh, <laughs> oh, pelan-pelan, pelan-pelan, <coughs> Satu, dua, tiga...